Mengalah terkadang menyakitkan Tapi mau melawan rasanya kurang bijak Andai kata diriku tidak berada di posisi yang sekarang ini Mungkin diriku akan lebih bahagia Tapi hidup tanpa rintangan rasanya kurang berwarna Aku tahu semua itu pasti ada makna dan tujuan tersendiri di balik kenyataan ini, mulutku mungkin bisa berbohong untuk mengucap bla bla bla bla. Namun hatiku masih tetap saja tegar dengan keputusannya. Lalu aku harus bagaimana? Dengan apa aku harus melipur dusta yang ada dalam hatiku, menyimpan duri-duri putri malu? Buat apa aku membangun rumah jika aku masih berada di luar rumah Buat apa kau punya harta jika diriku tidak pernah menikmatinya Kehidupan yang kita miliki hanya sesaat Tapi kebahagiaan dan ketenangan belum tentu datang setiap saat Bukanku lemah dalam menghadapi masalah Seberapa besar batu diterjang ombak suatu saat akanlah musnah, cepat atau lambat, tapi tidak dengan hatiku. Dan aku yakin, jika suatu saat nanti semua akan berlalu, malam yang gelap akan berganti terang dengan datangnya pagi, begitu pun juga dengan keadaan. Aku tuliskan pesan lisan ini bukan aku lemah atau lagi galau, tapi ini sebuah momen yang harus aku rilis. Terima kasih, semoga bermanfaat.